Sinar yang menyilaukan seperti matahari yang panas meletus dari tempat di mana Raja Iblis-Iblis kosmik meledak. Demoniki yang meluap di sekitarnya segera meleleh pada kecepatan yang menakjubkan seperti salju yang menyentuh lava. Sinar itu bertahan lebih dari selusin menit sebelum secara bertahap memudar. Setelah itu, mata cemas yang tak terhitung jumlahnya buru-buru melesat. Hanya setengah dari tubuh Iblis besar yang tersisa di tanah. Darah Iblis hitam mengalir darinya mengeluarkan bau busuk samar dalam prosesnya. Raja Iblis-Iblis kosmik yang tak tertandingi yang kuat benar-benar tak bernyawa saat ini. Kami menang. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi pembasmi Yuan di kejauhan awalnya dimulai sebelum bersorak bumi meledak. Duo Little Martin terdekat juga mengenakan ekspresi terkejut. Cahaya berkelip di sekitar tubuh mereka ketika mereka mulai kembali ke bentuk aslinya. Namun, Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka menatap mayat kosmik Evil Devil King. Grup, di langit. Lindung tiba-tiba memuntahkan darah. Dan wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Auranya sangat lemah. Kakak laki-laki, Duo marten kecil bergegas setelah melihat ini. Api kecil meraih Lindung dan berulang kali berteriak dengan suara yang penuh kekhawatiran. Lindung menggelengkan kepalanya sedikit. Mata hitam pekatnya terpaku pada mayat iblis yang tidak bergerak. Selanjutnya, kedua matanya sedikit menyipit. Tindakan ini tidak mencolok, tetapi masih ditangkap di mata Little Marten. Yang terakhir mengerti Lindung dengan baik. Segera, mata Little Marten menegang. Riak energi padat sekali lagi dipancarkan dari tubuhnya saat dia melindungi Lindung di belakangnya. Kakak kedua, api kecil sedikit terkejut. Ketiga anjing tua ini belum sepenuhnya mati. Lindong sangat lemah. Dan bahkan suaranya menjadi agak serak. Ini adalah pertama kalinya dia mendorong dirinya sendiri ke keadaan seperti itu setelah mendapatkan warisan guru devoring. Ekspresi Little Flame berubah secara drastis setelah mendengar ini. Ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Tapi mereka tidak jauh dari langkah terakhir itu. Lindong menepuk pundak Little Flame. Setelah itu... Dia melihat mayat iblis Raja Iblis Kosmik di bawahnya dengan mencibir di matanya dan berkata, Kenapa? Apakah kamu sangat mengesankan sebelumnya? Untuk berpikir bahwa kamu akan benar-benar memainkan trik seperti itu sekarang. Apakah kamu tidak takut kehilangan semua wajah kamu dari tiga raksasa Yuan Petik 2. Tidak ada reaksi dari mayat iblis. Bahkan riak sedikit pun dipancarkan. Senyum di mata Lindong semakin lebar saat melihat ini saat dia dengan lembut melambaikan tangannya. Berdengung, Martin kecil juga tertawa dingin dan membuat gerakan menggenggam dengan kedua tangannya. Cahaya ungu hitam terkondensasi menjadi bulan sabit ungu hitam besar di depannya. Dengan jentikan jarinya, bulan sabit menembus kekosongan dan berlari dengan kejam ke arah mayat iblis. Swash! Saat bulan sabit hendak menyerang mayat iblis. Kilatan cahaya hitam akhirnya melesat keluar dari dalam dan mengirimnya terbang. Saat bulan sabit tertiup angin, cahaya hitam berubah menjadi tiga sosok manusia. Mereka adalah tiga kepala besar gerbang Yuan. Namun, ekspresi mereka bahkan lebih pucat daripada Lindong. Mata mereka abu-abu kusam dan aura mereka sangat lemah. Tiga kepala besar memandang trio Lindong di langit di atas dengan wajah hijau baja. Sementara mata mereka dengan cepat berkedip. Tiga anjing tua, membayangkan tiga kepala besar gerbang Yuan yang terhormat juga akan belajar bermain mati seperti anjing. Marten kecil memandang mereka bertiga dan diejek. Nada suaranya sangat keras. Wajah ketiga kepala besar itu berkedut saat mereka menatap Rio dengan berbisa. Pada saat berikutnya, tubuh mereka bergerak dan mereka berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke tanah. Dari kelihatannya, mereka berusaha melarikan diri. Mencoba melarikan diri, namun, Martin kecil hanya mencibir menanggapi tindakan mereka. Dia menginjak kakinya dan cahaya ungu hitam menyapu permukaan tanah, mengirim mereka bertiga bangkit kembali. Pada saat ini, kekuatan ketiga kepala besar telah jelas menurun. Mereka bahkan tidak mampu melawan Martin kecil. Berdengung, tiga kepala besar bangkit kembali, sebelum mereka bisa melakukan hal lain. Lindung melambaikan tangannya dan tablet batu kuno berdesing maju. Tablet itu dikeluarkan dan berubah menjadi tablet batu besar yang ukurannya puluhan ribu kaki. Tablet batu melayang di langit. Setelah itu, dengungan jelas meledak darinya. Cahaya berkumpul di bagian bawah tablet dan berubah menjadi formasi kuno yang dengan keras menekan tiga kepala besar. Ah, di bawah cahaya grid desolate tablet. Ketiga kepala besar itu merasakan sakit yang luar biasa di tubuh mereka seolah-olah itu adalah jarum yang ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Menyebabkan mereka menjerit. Mereka melihat grid desolate tablet yang turun saat rasa takut muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan benar-benar mati jika dihancurkan oleh grid desolate tablet. Lindong, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kita bertiga tidak memiliki kartu trufahir? Haruskah kamu benar-benar mengambil hal-hal sejauh ini? Ekspresi Tian Yuanzi berubah-ubah saat ia berteriak dengan keras. Lin Dong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak terpengaruh. Tingkat di mana tablet desolate besar menekan tiga menjadi semakin cepat. Baik, bajingan. Karena kamu ingin menghancurkan kami bertiga, semua orang di sini akan menemani kami ke kubur. Ekspresi biadab naik di mata Triotian Yuanzi setelah melihat bahwa Lindung tidak berniat menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka bertukar pandang dan dengan keras mengepalkan gigi mereka. Kalau begitu, biarkan kita semua mati di sini. Triotian Yuanzi tiba-tiba menekankan telapak tangan mereka satu sama lain saat masing-masing meludahkan seteguk darah hitam. Setelah itu, mata mereka dengan cepat redup ketika tubuh mereka membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Cepat mundur, Lindong berteriak dengan suara khawatir ketika dia melihat ini. Sial, sudah terlambat, kalian semua akan mati. Petik 2, ekspresi ganas muncul di wajah trio Tian Yuan Segera setelah itu, cairan hitam mengalir di permukaan tubuh mereka dan mereka akhirnya hancur sendiri dengan ledakan. Bang, iblis Ki yang tak terlukiskan dengan gila membuka dari tubuh ketiganya. Segala sesuatu dalam radius 10.000 ribu kaki langsung diratakan. Little Martin dan Little Flame meludahkan seteguk darah segar saat tubuh mereka terlempar ke belakang. Lindong mengguncang lengan bajunya pada saat kritis. Istana ilahi yang misterius muncul dan mengelilinginya. Namun, serangan itu terlalu menakutkan. Istana ilahi yang misterius tidak bertahan lama dan dengan cepat redup di bawah kekuatannya. Akhirnya, ia kembali ke tubuh Lindong. Lindung segera terkena serangan Ki Iblis ketika Istana Ilahi Misterius menghilang. Pada kondisi saat ini, dia tidak lagi mampu menahan serangan seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah mengepalkan giginya dan dengan paksa melakukan manuver Yuan Power di tubuhnya untuk memblokir serangan Swash. Namun, dia tiba-tiba merasakan aura sedingin es membungkusnya tepat saat dia bersiap untuk melawan dengan paksa. Sebuah tangan ramping dan dingin memeluk pinggangnya dengan lembut dan tubuhnya terbelakang. Angin mengalir deras di telinga Lindong. Dia membuka matanya dan melihat rambut biru es panjang melayang di depan matanya. King Huan-Huan memegangnya dengan satu tangan sementara tangannya yang lain dengan cepat membentuk banyak segel. Rasa dingin yang menakutkan menyapu dari telapak tangannya dan berubah menjadi banyak perisai es besar di depan mereka. Bang-Bang. Namun... Perisai es hancur oleh serangan demoniki saat mereka terbentuk. Namun demikian, lebih banyak pelindung es diciptakan. Ini mengakibatkan udara dipenuhi dengan suara perisai es yang hancur. Sementara itu, Ying Huan Huan mundur dengan lindung, menghindari serangan ki iblis. Namun, terbukti bahwa gelombang kejut dari penghancuran diri tiga ahli tahap reinkarnasi telah jauh melebihi harapan Lindong, Meskipun Ying Huan Huan telah campur tangan. Serangan demoniki masih sangat cepat menyusul mereka. Minggir, teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari belakang tepat saat gelombang serangan demoniki hendak menyusul mereka berdua. King Huan-Huan ragu-ragu sebentar setelah mendengar ini. Tapi dia dengan cepat meraih lindung dan pindah ke samping. Sesosok berpakaian putih yang menakjubkan bergegas dari belakang saat mereka bergerak keluar dari jalan. Tetua pertama Zuli, Liu King dan banyak ahli mengikuti dari belakang. Yuan Power yang menakutkan melonjak dan membentuk tirai cahaya Yuan Power yang besar, ribu kaki di depan mereka. Bang, Iblis ibliski seperti toren yang menabrak tirai cahaya Yuan Power menyebabkan yang terakhir bergetar hebat. Wajah banyak ahli memucat. Selanjutnya, seruan ledakan terdengar sebagai Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak. Bum bum bum, demoniki terus memukul tirai cahaya Yuan Power, meskipun tirai cahaya terus bergetar. Kekuatan gabungan dari banyak ahli akhirnya berhasil memblokir gelombang serangan. Semua orang menghela nafas lega setelah serangan demoniki secara bertahap melemah dan tirai cahaya Yuan Power perlahan menghilang. Apa kamu baik-baik saja? King huan buru-buru menatap Lindong setelah bahaya terselesaikan. Wajah pucat yang terakhir menyebabkan suaranya memiliki jejak kecemasan tambahan. Ling King dan yang lainnya berkumpul di sekitar Lindong. Mata mereka agak khawatir. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah. Lindung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun wajahnya yang pucat dan tubuh yang lemah, tidak meyakinkan. Semua orang biasanya melihatnya sebagai kecoa yang tidak bisa diajak bicara. Tidak ada yang pernah melihatnya dalam kondisi yang begitu lemah. Darah menutupi dua Little Martin bergegas dari jauh. Mereka menghela napas lega setelah melihat bahwa Lindung diselamatkan. Flame kecil menyeka darah di wajahnya dan mengamati daerah itu sebelum dia berkata, apakah ketiga anjing tua itu benar-benar mati. Lindong juga menghapus darah di sudut mulutnya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat dunia ki iblis. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa yang keras terdengar di langit. Haha, masih terlalu dini untuk kalian semua untuk bahagia. Meskipun kami bertiga telah hancur sendiri, demoniki telah menyelesaikan dunia pesta iblis. Haha, ini adalah dunia demoniki mulai sekarang dan seterusnya. Dan kalian semua bisa melupakan untuk melarikan diri dengan patuh tinggal di sini dan biarkan ki iblis mengikis kalian semua. Tawa ganas itu bergema dan perlahan menghilang. Setelah itu, aura dari tiga kepala besar gerbang Yuan akhirnya lenyap sepenuhnya. Ekspresi kelompok lindung sedikit berubah setelah mendengar kata-kata jahat yang ditinggalkan oleh trio sebelum mereka mati. Kelompok itu buru-buru menoleh dan melihat bahwa mayat-mayat iblis jatuh satu demi satu dari langit. Gelombang demoniki melonjak dari tubuh mereka dan mulai menyebar. Lihat di atas kamu, ekspresi serius muncul di wajah Ying Huan-Huan saat dia berkata dengan lembut. lindung buru-buru mengangkat kepalanya setelah mendengar ini. Penghalang cahaya demoniki yang tebal, yang tidak bisa dilihat orang, terbentang di langit. Selanjutnya, seluruh tempat tertutupi olehnya. Itu juga mungkin untuk melihat simbol iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya bergoyang-goyang di penghalang cahaya iblis ki. Penghalang cahaya ini tampaknya telah memutuskan semua koneksi antara tempat ini dan dunia luar. Wajah semua orang secara bertahap memucat ketika mereka melihat adegan ini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1218. Dua wanita bergabung pasukan. Sebuah penghalang cahaya ki iblis tebal menutupi langit saat turun dari jarak yang sangat jauh. Itu tampak seperti mangkuk terbalik dan menutupi semua orang di dalamnya. Ketika kerumunan melihat demoniki berdesir di dalam penghalang cahaya, wajah mereka semua sedikit memucat. Itu karena mereka menyadari bahwa setelah trio Tian Yuan menghancurkan diri sendiri dan di samping mayat iblis yang hancur tak terhitung jumlahnya, bagian dunia ini tampaknya telah berubah menjadi miniatur dunia demoniki. Selain itu, sepertinya tidak ada celah di dunia iblis ini. Medan perang yang semula kacau dan penuh kekerasan menjadi sunyi seketika. Sementara itu, mayat iblis haus darah itu semuanya lenyap, berdiri di langit. Para ahli dari Yuan Destruction Alliance berhadapan satu sama lain, sebelum mereka berbalik untuk melihat dengan agak cemas pada penghalang cahaya iblis di langit. Setelah itu, keributan perlahan menyebar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ying Xiao Xiao memandang keributan yang tumbuh, sebelum dia mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Ki Iblis di sini sangat padat, mengingat kekuatan kita. Kita masih bisa menahannya. Namun, kebanyakan ahli awam tidak bisa tinggal terlalu lama, atau yang lain. Mereka pada akhirnya akan rusak oleh Ki Iblis. Kata Ying Xuanzi, Zi, tiga kepala besar gerbang Yuan memang cukup mampu. Suku Celestial Demon Marten aku bertarung dengan mereka di masa lalu. Namun, pada saat itu, mereka harus bersatu dengan banyak sekte super di wilayah Suan Timur untuk bertarung dengan kami. Tanpa diduga, mereka menjadi sangat kuat sekarang. Tetua pertama Zuli menghela nafas dengan agak emosional ketika dia berkata, Ini hanya karena mereka meminjam kekuatan Yimo. Namun, metode seperti itu pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Kata Lindong dengan wajah pucat. Ketika dia menatap penghalang cahaya iblis yang sangat tebal. Dia berkata, kita harus menemukan cara untuk memecahkannya. Aku akan lakukan, biarkan aku melihat seberapa kuat dunia perayaan iblis terkutuk itu. Petik 2, Liu Qing membuka bibirnya menjadi senyum sebelum matanya menjadi tegas. Setelah itu, lampu hijau melonjak di sekelilingnya. Sebelum ribuan tato lampu naga hijau naik di sekelilingnya. Setelah itu, dia menjerit dalam-dalam dan berubah menjadi naga hijau besar. Akhirnya, dia mendesing ke depan dan dengan keras menghantam penghalang cahaya iblis. Bang, lampu hijau melingkar menyebar dan riak bergelombang melintasi penghalang cahaya. Namun, secara bertahap itu menjadi tenang. Ternyata serangan hebat Liu Qing benar-benar tidak efektif. Murid semua orang mengeras setelah melihat ini. Setelah itu... Ekspresi serius muncul di wajah Liu Qing sebelum dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, itu memang sangat kuat. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dunia pesta iblis sangat kuat. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah mengetahui betapa rumitnya situasi saat ini. Lindong mengerutkan kening, saat ini, dia dalam keadaan lemah dan jelas tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, lingkungannya dipenuhi dengan demoniki. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, tidak mungkin baginya untuk menyerap semua demoniki di sini. Oleh karena itu, tingkat pemulihannya sangat berkurang. Sekte Master Ying, adik muda Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekte Master Blatsek, Mojian, dan beberapa ahli lainnya bergegas mendekat. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Lindong, jelas bahwa mereka tidak berani bertindak dengan tidak hormat terhadap yang terakhir. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang dan menggabungkan kekuatan kita untuk menghancurkan dunia pesta iblis? Ying Xiao Xiao menyarankan, Tidak, aku khawatir bahwa Gerbang Yuan sudah membuat persiapan terlebih dahulu di daerah ini. Selain itu, Tiga kepala besar gerbang Yuan menghancurkan diri sendiri. Menyebabkan demoni ki di daerah ini jatuh ke dalam siklus sirkulasi yang tidak pernah berakhir. Petik 2. Meskipun ada banyak dari kita, kita semua sangat tidak terorganisir. Mencoba untuk menghancurkan dunia Pesta Iblis dengan paksa hanya akan menyebabkan kekuatan Yuan kita berasimilasi dengan Ki Iblis. Memungkinkan Ki Iblis di sini menjadi lebih padat. King Huan-Huan menggelengkan kepalanya dan berkata. Cara terbaik untuk menghancurkan dunia pesta iblis menggunakan sesedikit mungkin orang. Namun, jika hanya beberapa dari kita, bagaimana kita bisa menghancurkan dunia pesta iblis? Selain itu, jelas bahwa Lindung tidak bisa membantu sekarang. King Xuanzi menghela napas sebelum berkata, semua orang terdiam, bahkan serangan Liu Qing pun hampir tidak efektif. Selain itu, siapa lagi yang ada di sini selain Lindung yang bisa melampaui Liu Qing? Aku akan lakukan, di tengah kesunyian, suara dua wanita tiba-tiba terdengar bersamaan. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa yang berbicara sebenarnya adalah Ling Qingzu dan Ying Huan Huan. Ying Huan, Huan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Ling Qingzu. Kemudian, dia berkata dengan suara samar, Meskipun kamu telah maju ke tahap samsara, dengan kekuatanmu saat ini, ada sedikit yang dapat kamu lakukan untuk dunia pesta iblis. Kita tidak harus menilai buku dari sampulnya, bukankah kamu setuju? Ling Qingzu menatap Ying Huanhuan Huan dengan wajah yang sama sedingin es sebelum dia berkata. Ying Huanhuan Huan sedikit mengernyit, sementara mata birunya yang dingin menatap kembali ke Ling Qingzu. Jelas, dia tidak mempercayai yang terakhir. Semua orang tercengang ketika mereka melihat perilaku kedua wanita itu. Segera setelah itu, mereka melirik Lindong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Batuk, setelah mengalami tatapan aneh dari kerumunan, Lindong hanya bisa batuk pelan. Kemudian, dia berkata, Kalian berdua harus menyerang bersama. Mungkin, kalian akan memiliki peluang sukses yang lebih baik. Petik 2, King huan, -huan akhirnya mengalihkan matanya yang cantik setelah dia mendengar kata-kata Lindong. Setelah itu, dia berkata, Aku akan pergi dulu. Kamu dapat membantu tergantung pada situasinya. Petik dua. Ling Qingzu memiliki sikap yang dingin dan tidak suka bersaing dengan orang lain. Bahkan, dia hanya melangkah maju hari ini karena gawatnya situasi. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Ying Huan-Huan menyerah. Sebaliknya, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ying Huan-Huan mengambil beberapa langkah dengan lembut dan perlahan berjalan ke depan. Segera setelah itu, aura dingin yang menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, udara di sekitarnya diaglomerasi menjadi bunga es sebelum mereka melayang ke bawah. Aura dingin melingkari tubuhnya. Setelah itu, Ying Huan-Huan perlahan menutup matanya. Semua orang bisa melihat rambut panjang biru esnya berangsur-angsur menjadi lebih panjang setelah dia melakukannya. Apalagi warna biru sedingin es itu semakin intens. Rambut panjangnya yang biru dan dingin terurai di belakangnya. Melihat dari jauh, itu menyerupai air terjun biru es. Sementara itu, kecantikannya disertai dengan dinginnya tulang. Di belakangnya, ketika Lindong melihat rambut panjang biru es tumbuh di kepala Ying Huan-Huan, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Eternal Ice Cell Halbert, suara indah yang jelas yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya, tiba-tiba terdengar. Setelah itu, Ying Huan Huan tiba-tiba membuka matanya yang cantik sebelum dia menggunakan jarinya yang halus untuk menggambar simbol es yang misterius. Setelah itu, cahaya biru dingin muncul di hadapan tombak es yang menyilaukan dengan cepat terbentuk di depannya. Sementara itu, tombak es itu ditutupi dengan simbol-simbol misterius. Swash! Suhu di sekitarnya segera turun setelah tombak es muncul. Setelah itu, Ying Huan Huan dengan lembut menggigit ujung lidahnya sebelum setetes darah esensi mendarat di tombak esnya. Segera, warna tombak es itu berubah dari biru es menjadi merah tua. Sementara itu, es dingin yang tajam menyebar. Pergi, murid cantik Ying Huan Huan mengeras. Dengan tangisan dingin, tombak es merah gelapnya melesat ke depan dengan tiba-tiba. Setelah itu, angin kencang menyebar. Menyebarkan rambut biru es panjang dan menyebabkan mereka menari dalam angin. Pada saat ini, sosoknya yang lembut seperti bunga yang mekar cantik dan dia tampak sangat mempesona. Swash. tombak es merah gelap dengan mudah merobek banyak lapisan demoniki. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras terhadap penghalang cahaya iblis. Segera. Rasa dingin yang menakutkan menyebar sebelum aura dingin yang sombong langsung membekukan demoniki yang melonjak. Retak, sebuah celah kecil tiba-tiba muncul di penghalang cahaya iblis. Namun, pada saat yang sama, retakan juga muncul pada tombak es merah gelap yang besar itu. Kedua celah itu terus tumbuh. Namun, jelas bahwa retakan pada tombak es itu tumbuh pada kecepatan yang lebih cepat. Dalam kurang dari selusin napas celah pada penghalang cahaya iblis sudah ratusan kaki. Namun, tepat ketika penghalang cahaya iblis yang tebal akan pecah, tombak es merah gelap itu hancur dengan ledakan yang keras. Segera, Ying Huan-Huan mengeluarkan rangan lembut sebelum jejak darah merembes keluar dari bibirnya. Setelah itu, tubuhnya bergetar sebelum dia terbang mundur. Berdiri di belakangnya, lindung segera bergegas maju setelah melihat ini. Kemudian. Dia meraih pinggang lembutnya yang lembut sebelum dia mendukungnya. Swash. Di sampingnya, Ling Qingzu bergegas maju saat Lin Dong bergerak. Kakinya dengan lembut mengetuk ruang kosong. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya sebelum pedang panjang muncul dalam sekejap. Dengan pedang panjang di tangannya yang seperti giok, dia menarik kembali aura yang bergelombang di seluruh tubuhnya. Setelah itu, cahaya yang sangat tidak jelas tiba-tiba dipancarkan di atas kepalanya. Sementara itu, fluktuasi yang tak terlukiskan menyebar dengan tenang. Apakah ini saat cahaya itu dipancarkan? Lindong jelas mendengar Yan berseru kaget. Apa itu? Lindong cepat bertanya. Namun, Yan tiba-tiba terdiam. Faktanya, hanya getaran lembut dari batu leluhur yang membuktikan bahwa memang ada riak di dalam hatian. Meskipun dia memiliki keraguan, Lindong tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk pertanyaan. Oleh karena itu, ia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Ling Kingzu. Saat ini, dia memegang pedang panjang di tangannya, sebelum dia tiba-tiba menusuk ke depan dengan lembut. Tidak ada kekuatan Yuan yang terlalu megah di atas pedangnya, namun itu ditutupi oleh lapisan tipis cahaya misterius. Meskipun demikian, cahaya itu bahkan menyebabkan Lindung merasakan dingin yang menusuk kulitnya. Pedang itu menusuk ke depan sebelum cahaya pedang yang tidak mencolok melesat ke depan. Kemudian, itu menembus melalui ruang sebelum mendarat dengan lembut di celah yang telah diciptakan Ying Huan Huan sebelumnya. Detik berikutnya, pedang bersinar dan demoniki mengerikan berhadapan. Setelah itu, semua orang mendengar suara kepulan sebelum pedang bercahaya menembus demoniki dan menusuk melalui celah pada penghalang cahaya iblis. Sinar matahari menembus celah dan bersinar. Setelah itu, Yuan Power dari dunia luar melonjak dan segera mengganggu siklus dalam dunia perayaan iblis. Setelah itu, garis retakan padat mulai menyebar di seluruh penghalang cahaya, sebelum akhirnya meledak dengan, ledakan, yang keras. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari segala arah. Ketika semua orang melihat sinar matahari di depan mereka dan tanaman hijau subur di kejauhan. Mereka tanpa sadar meletus dengan sukacita. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa mereka baru saja selamat dari kesusahan besar. Mereka akhirnya memenangkan pertarungan ini. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam. Sementara itu, ia mulai mengedarkan devouring power di dalam tubuhnya. Ketika dia merasakan kekuatan Yuan alami yang masuk, senyum lega muncul di wajahnya. Ini akhirnya berakhir. Ying Xuan Zi tanpa sadar tersenyum. Gerbang Yuan akhirnya hancur dan perang di wilayah Suan Timur akhirnya berakhir. Para ahli lain dari wilayah Suan Timur semuanya sangat bersemangat. Setelah semua, sekarang setelah gerbang Yuan dihancurkan, mereka akhirnya membalas dendam. Apalagi mereka sekarang bisa terus tinggal di wilayah ini. Warna pucat muncul di wajah cantik Ling Qingzu. Setelah itu, dia melirik Ying Huan-Huan, yang sekarang dipeluk oleh Lin Dong. Kemudian, dia menundukkan kepalanya sebelum perlahan memasukkan pedang panjangnya kembali ke sarungnya. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Lin Dong memiliki mata yang tajam. Karenanya, dia dengan cepat bertanya dengan nada khawatir setelah dia melihat ekspresi pucat di wajah Ling Qingzu. Ling Qingzu dan Ying huan, huan menggelengkan kepala. Mereka baru saja akan berbicara ketika mata mereka yang cantik mengeras. Sementara itu, Ekspresi lindung juga berubah pada saat yang sama. Dia perlahan memutar kepalanya sebelum mengarahkan perhatiannya ke puncak gunung yang jauh. Ada sesosok hitam berdiri di tempat itu seperti patung, dengan tangan di belakang. Dia tidak mengeluarkan aura dan itu benar-benar mustahil untuk mendeteksi dia. Namun, tubuhnya memang ada di tempat itu. Oleh karena itu, sensasi aneh ini menyebabkan ekspresi kelompok lindung berubah menjadi kuburan. Haha, <laughs> jebakan yang didirikan selama bertahun-tahun sebenarnya dihancurkan dengan cara ini, sungguh sia-sia. Sosok hitam memandang kelompok Lindong. Setelah itu, matanya tertuju pada Ying Huan-Huan sebelum dia tersenyum lembut dan bertanya, Ice Master, sudah puluhan ribu tahun sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.